Wah wow, ya kameranya dikasih kader iya. Nanti nanti kita ambil kameranya kita gini Guys kali ini kita akan menuju ke Tahura tetapi lewat jalur rahasia. Sebelumnya bagi yang belum subscribe klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pagi hari itu cuaca sangat cerah Matahari bersinar cukup terik Tertanggal 15 Maret 2020 Tentu saja pada saat Corona belum booming Kali itu merupakan pertama kali kami goes ke arah Tamura Lewat warung Bandrek Biasanya kami goes lewat jalur yang sepi Kali ini kami lumayan kaget ya karena jalurnya ini sangat ramai, tentu dengan para pesepeda di tempat ini kami beristirahat untuk mengumpulkan energi pada tanjakan selanjutnya pada bulan Maret ini sepeda belum terlalu ngetrend tapi bisa dilihat banyak sekali pegoes yang datang ke arah Tahura ini. Nah, ini dia tanjakan yang curam sebelum Tahura. Sedikit sekali pegoes yang lewat jalur ini. Karena mereka tahu kalau ini sangat curam. Sedikit sekali goeser yang bisa menaklukkan tanjakan ini. Beberapa di antaranya bahkan tumbang karena kecepaan. Contohnya teman saya ini. Setelah istirahat beberapa saat, akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Kali ini saya sengaja memakai helm full face karena tahu setelah ada tanjakan pasti ada turunan Saya sudah mengantisipasinya supaya pada saat turunan saya bisa menikmati enaknya ngebut di turunan Semakin naik, semakin sedikit pegoes yang sampai ke atas Paling banyak, pegoes hanya sampai di dekat pintu masuk Tahura Mas <tuk> Koko, kita, kita video Mas Koko <tuk> Mas Koko istirahat Maraton Mantap, Bor Ini pertama kali langsung suruh, sampai menang. sini, parah Bira ya. para. <tuk> sekarang kok Stamina bagus ya. Stamina bagus aja. Ya? Yaudah, yang ini di kan stuck sekarang gara -gara Adi. Gak gitu ya, ininya apa tingkatnya meningkat. Gara-gara ada Improve, yang improvement, <laughs> ada Improvement Ya sekarang lagi picknya. Hahaha. <laughs> <laughs> Urang aja. <laughs> Dari titik ini biasanya tanjakan selanjutnya selalu lebih curam. Tak heran jika di panjang jalur ini banyak pesepeda istirahat. Eh kalah sama anak kecil coba kesel kesel kakinya udah gak bisa dipasahin sekarang di warban manjus warban warban mantap ambinal nyesel gak? ambinal nyesel ke lagi adipa makanannya enak udah selesai makan Bang, enduro telur habis semua. Ke atas kan ke pasar obat kalau Minggu. Nah, biasanya teh kan eh, ya? sekitar 8 kiloan naik hmm. turun. gara-gara error itu Sayang sekali video pas belokan menuju kampung ini tidak sempat direkam. Kami pun berhenti untuk membenarkan sadel masing-masing. Tahu ini Track turunan agak curam makanya kita harus menurunkan sadel serendah mungkin tanah di sekitar sini masih basah mungkin karena malam sebelumnya sudah hujan dan bisa dilihat bannya Wira sudah bikin donat Dari sini kamera saya pindah ke chest mount. Saya dan Ami yang berada di depan mengira bahwa tracknya bisa dilalui dengan kecepatan agak cepat, tetapi malah melihat kenyataan bahwa tracknya lumayan licin. Saya tidak menyangka bahwa jalur di sini sangat teknikal. Banyak batu-batu kemudian akar dan pastinya habis hujan licin Di pudunan ini saya mulai khawatir tentang teman-teman Berani nggak ya mereka buat turun? Nah kan bener Setelah ditunggu-tunggu ternyata teman-teman yang lain tidak berani untuk turun Bahkan menuntunnya saja pun kesulitan buat mereka. Justru saya mengalami hal yang kurang beruntung. Saya yang menaiki sepeda justru malah harus jatuh karena saya salah rem, yakni menggunakan rem depan. Seharusnya untuk turunan yang relatif curam seperti ini menggunakan rem belakang akhirnya sampai juga di jembatan sebelum curug omas terlihat Koko sudah merasa lega karena menemukan jalan yang bagus begitu juga dengan Andi dan juga Sarif di jembatan ini kami foto-foto istirahat sebentar cek sepeda Lalu lanjut perjalanan. Nah, setahu saya di titik ini tuh merupakan ujung dari Tahura. Jadi kami ternyata masuk lewat jalur belakang. Hehe. Setelah tadi menanjak lumayan panjang, akhirnya terbayarkan sudah upaya kami untuk sampai di tempat ini. Dari titik sini. Menuju ke gerbang depan Tahura, hampir semuanya didominasi oleh turunan. Ada tanjakan sih, cuma sedikit aja. Paling flat. Jalannya didominasi oleh aspal rusak. Beberapa bagian sudah menjadi makadam, dan juga ada sebagian yang menjadi tanah. Habis hujan, lumayan licin sih. Apalagi beberapa tempat sangat teduh sehingga sinar matahari tidak bisa mengeringkannya. Sebenarnya ini bukan kali pertama saya ke Tahura, tetapi baru kali ini saya bawa sepeda. Ternyata seru juga ya pakai sepeda ke sini. Apalagi treknya tergolong bisa untuk semua kalangan baik pemula maupun yang sudah expert tergantung dari kecepatan masing-masing sih tapi hati-hati ya kalau sini karena banyak orang yang lalu lintas ada yang hiking, ada yang pakai kuda ada yang lari, macam-macam deh pokoknya Baleni apa? Sarung tangannya ketinggalan di jembatannya. Walah. Ternyata teman saya balik lagi ke jembatan yang di awal tadi untuk mengambil sarung tangannya. Hmm, jauh juga ya ternyata. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Jarak dari jembatan tadi menuju pintu kedua tahura sekitar 4 km. Lumayan panjang untuk sepedaan. Untuk sepedanya sendiri, lebih enak memakai full shoes, namun pakai hardtail pun juga enggak masalah. Paling kaki pegel dikit lah. akhirnya sampai juga di Goa Belanda tempat checkpoint untuk menunggu teman-teman yang ketinggalan di belakang eh, kita malah ke akhirnya balik lagi ke depan pintu Goa enak, terhadap ini? ayam pakem Pakai. pakem aku tuh ngeram, ngeramnya kalau teret iya, oh. ngerem, ngeremnya yang Kadang ngagetin. ya nah, aku. Siap. <laughs> yep. Satu. Cuma lima menit paling lu. Anak motor suka kebut-kebutan ngejajak ke sini. Aduh. rp malas <laughs> gitu naik lagi ke atas kan. Orang-orang bingung di bawah gitu kan. Kendalanya penyalah layanan itu. Hilang. Ah, udah balik lagi. Udah balik lagi, <tuk> lagi anjir. Siap. <tuk> Guys, aku guys, hai, kok hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Setelah keluar dari gua Belanda, kita langsung menuju pintu kedua Tahura, lalu kita pulang deh. Dari sini jalan sudah mulai bagi overall, tidak rusak seperti yang di atas. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih, saatnya untuk pulang ke rumah masing-masing. Oke, itu dulu. Sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan.